Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi di Ajahometh Tutorial di video kali ini sedikit berbeda ya karena melanjutkan video di sebelumnya karena pernah unboxing PC dan monitor buat editing videonya Ajahometh dan di video sebelumnya saya pernah unboxing bisa dicek linknya di atas sini atau di atas sebelah sini dan sekarang saya akan merakitnya atau mengintalasinya ya karena di sini nih sudah saya unboxing kemarin ya di sini ada monitornya terus... Di sebelah sini ada visinya Infinity ya. Ini visinya seperti ini. Ini udah kita unboxing kemarin. Oke dan di sini keyboardnya ya. Keyboardnya ini lumayan bagus. Mereknya DST ya. DST ya, mereknya dan ya kayaknya keyboardnya ini lembut juga enak dan ini WiFi-nya. Oke, dan di sini mouse, mouse nya sama ya. GST mouse-nya ya robot gini. Oke. Dan kita taruh di sini dan ini colokan untuk ke PC dan ke monitornya ya. Jadi bebas mau di mau mau sebelah sini ke monitor, mau sebelah sini ke monitor bebas ya, yang pasti ini sama sama sama, colokannya sama ya ini bisa ke monitor, ini juga bisa ke monitor ini bisa ke PC, ini juga bisa ke PC jadi bebas kalau untuk colokan ini dan yang ini, ini untuk colokan powernya atau colokan listriknya si PCnya dan yang ini colokan yang monitornya kalau nggak salah ya, sama nggak ya mereknya sama sama gak masalah sih, yang pasti dia konektornya sama ya. Konektor untuk listrik si monitor dan konektor listrik untuk si PC-nya sama ya bentuknya. Oke okay, dan di sini ini ada dua speaker, tetapi ini tidak tidak satu paket dengan pembelian ya kalau kalau speaker ini karena ini kita punya sendiri waktu itu pernah beli di Shopee juga. Oke okay, dan uh, inilah satu paket ya, satu paket yang kita kemarin beli dari shopee yaitu PC nya dan PC ini bisa katanya untuk editing untuk gaming gitu kan dan lain-lain dan juga ini monitornya monitornya dari AOC ya dan ini 22 inci Oke dan lanjut saja sekarang kita ke instalasinya Oke kita singkirkan Oke ini ini mosnya emosnya eh, lagi Oke dan yang pertama kita mau pasang kabel ininya ya. Kabel konektor ke PC dan ke monitornya. Nah, kita bisa lihat di sebelah sini. ini ada colokannya, bisa kelihatan. Nah, di sini bisa dicolokan dan kita tinggal taruh aja. Nah, seperti ini final ditaruh, didorong sedikit kemudian ininya diputer ya kemudian ininya diputer dikencangan karena ini untuk mengunci atau mengikat ya oke dan ini sudah cukup kencang dan satu lagi kita mau menyalakan ke kabel listriknya oke ini kabel listriknya dan kabel listriknya itu ada di sebelah sininya. Ada di sebelah sininya ya. Ini posisinya seperti ini. Ini bisa kelihatan enggak Ini ya. Oke, dan sudah pas. Kemudian kita taruh dulu di sebelah sini. Oke, sekarang kita mau memasang kabel konektor yang dari monitor ke PC dan di sini nih sama ya colokannya sama-sama biru dan ininya juga sama-sama biru jadi kelihatan jadi tinggal dipasang aja seperti ini ya tinggal di didorong gitu aja terus kemudian tinggal dikunci oke ini sudah lumayan kenceng oke sudah selesai kenceng dan di sini kita ada kabel powernya kabel listriknya ini kita bongkar Biasa kalau baru masih diikat-ikat. Oke, kemudian di sini nih ada colokannya. Sama ya, kayak yang di monitornya tadi. Tinggal dicolok aja. Mendorong seperti itu. Dan di sini kita langsung biar enak ya. Sekaligus kita pemasangan si mouse gitu kan biar tidak terlalu repot nantinya ya diputar putar diputar putar jadi kita sekalian di sini kita pasang uh, di sini banyak ya colokan buat USB bebas sih mau nyolokin mouse nya itu bebas mau di mana aja mau yang USB ini yang USB ini yang USB ini bebas dimana saja bisa ya ya dicolok di sini contoh terus oke okay. dan yang ini yang keyboardnya, oke kita nyolokin yang keyboardnya juga dari sebelah sini biar gampang ya. Oke dan sekarang kita menyalakan si kabel dari keyboardnya di sampingnya si mouse-nya tadi ya biar berdekatan sebenarnya mau di bawah mau di mana aja sih bisa tapi biar berdekatan kita pas colokan di sini ini untuk yang mouse dan keyboardnya, Oke okay. dan kemudian yang mau kita colokan Oke okay, di sini ada speaker ya speaker juga langsung kita colokan di sini biar lebih enak ya nanti ya okay, di situ Oke, dan seperti ini ya, tahap instalasinya yang dicolok-colokinnya itu. Karena ini di sini ada kabel power, kabel listrik, di sini ada kabel yang dari monitor. Dan di sini USB yang mouse yang dan sampingnya ini USB yang keyboardnya. Oke, dan kita puter lagi ya, di Kita puter, biar rapi juga ya. dan kita rapi-rapikan dulu ini kabel-kabelnya biar nggak berantakan nah ini karena colokannya juga ada di bawah ya terus ini kabel ini oke okay, dan seperti ini ya yang udah saya tadi jelaskan ya cara pemasangan cara instalasinya itu sebenarnya ya mudah-mudah gampang ya, sebenarnya mudah sih. Saya juga kayaknya gampang sih kalau untuk ininya, kalau untuk instalasi kabelnya tinggal dicolok, tinggal dicolok karena PC ini tinggal colok udah langsung nyala dan sekarang nih, ini di bawah ini karena di sini nih colokannya oke. Okay. Satu terus colokan satu lagi. Oke, okay, dan di sini sudah terlihat nyala AOC, tetapi ini PC-nya kan belum belum nyala, jadi disitu masih no signal. Nah, di sini untuk tombol powernya ya, atau tombol on off-nya si PC-nya, di sini tinggal ditekan aja. Oke, okay, sudah nyala. Oke okay, dan bisa kita lihat di sana udah mulai nyala ya logo Windowsnya oke okay, dan seperti ini uh, penampakannya atau uh, hasilnya ya dan ini PC-nya juga nyala ya bagus dia terus ini monitornya juga 22 inci lumayan besar dan ini juga keyboardnya juga dia nyala gitu ya ada lampu-lampunya warna-warni dan mosnya juga ya bagus juga nih kalau kita matikan lampu Coba kita matikan eh, terlihat nyalakan ya Oke jadi seperti ini ya nah ini monitornya lumayan besar dan ini keyboardnya juga bagus juga nyala dan ini PC nya Dan karena ini belum kita pasang Wi-Fi-nya. Jadi di sini kita belum bisa ini ya, belum bisa login ke Google ya. Ini coba kita klik YouTube. Oke, di sini jadi nggak bisa keluar ya jadi YouTube. YouTube-nya karena di sini internetnya belum keluar nih di bawahnya. Nah, di bawah sininya nih belum keluar. Jadi kita nih Wi-Fi-nya ini mudah sekali cuma dicolokin di sini nih. Di sini ada colokan USB. Jadi kita tinggal dicolokin aja. Ini WiFi wirelessnya tinggal dicolokin aja di sini, dan kita cari di sini. WiFi-nya belum keluar. Oke, di sini ini udah keluar karena kita menggunakan uh, Home ya. Jadi, ini udah keluar aja, home ya, untuk WiFi-nya. Jadi, kita sudah langsung connect di sini ya. Oke, di sini ini sudah bisa keluar semua. Oke, okay, ini udah bisa nonton YouTube, gitu ya. Kita mau nonton siapa? Contoh kita mau nontonnya Travis Barker. Oke, okay, oh ya, di sini karena belum dicolok jadi suaranya belum ada. Kita colokkan dulu di sini. Ini untuk Oke. Okay. Oke, okay, dan kita akan cari konten kita ya. Spray. Spray. Oke okay, spray spray spray. Wah, ternyata kita keluar juga ya. Di sini kok spray ini aja Oke. Aja Oke, kita cari mana ya yang mau kita coba, kita lihat video kita. Oke, okay, dan di sini Oke jadi uh, ini juga untuk nonton YouTube juga uh, lancar banget, enak ya. Oke dan ini sudah sudah bisa ya, sudah lancar semuanya. Ini kalau untuk uh, ini bisa untuk nonton YouTube. Oke dan seperti ini ya penampakannya, hasilnya yang sudah kita uh, instalasi tadi. Dan cara instalasinya itu lumayan mudah, mudah ya cukup mudah. Tadi cuma tinggal colok, colok, colok, colok. Langsung bisa nyala dan kita akan coba ya. PC ini tadi kita buka YouTube, bisa ya. Coba kita uh, untuk buat editing video ya. Di sini ada Adobe Premiere. Oke, kita akan coba untuk editing video ya, karena di sini udah ada aplikasinya dari sananya, udah dikasih aplikasi ya dari tokonya buat editing video, buat editing foto gitu kan, ada Photoshop, ada Vision. Pokoknya ini udah udah lengkap ya buat editing-editing. Di sini udah ada semuanya. Terus di sebelah sini ini sengaja dibisahin Di sini ada game ya, ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ada game juga di sebelah sini. Oke, di sini sudah kebuka ya ininya menunya dan new project kita bukan new project dan di sini kita tulis di sini apa ya kita tulis judul di sini tutorial ya tutorial terus di sini penyimpanan semuanya udah langsung oke okay aja kita mau coba untuk edit aja di sini udah bisa ngebuka ya ngebuka nih di sini untuk editing udah bisa di sini ini yang mentahannya sebelah atas kita bisa play sebelah sini ini mentahannya dan kalau yang sebelah sini ini yang matangnya dan di sini uh, kita coba untuk cut ya kita cut di sini ada yang gambar silet ini kita cut oke kita cut di sini nah kita potong ini nih, geser videonya oke okay. Karena kaitannya ataupun apa yang saya ngerti. kita coba untuk main game ya. Ini kita main GTA 5 oke. Kita lagi loading gamenya ini bisa atau tidak? Oke, di sini ada apa sih? Oke, okay, kita yes. Oke dan GTA 5 nya ini sudah kebuka Sudah bisa juga ya Dan sekarang kita Langsung akan Oke Intinya ini bisa ya Intinya bisa nih Bisa untuk main GTA ya Jadi untuk gamenya juga bisa Tadi juga kita udah coba uh, untuk editingnya bisa, dan ini kita coba untuk gamingnya juga bisa ya. Oke, dan ini sudah bisa ya. Saya tadi udah coba untuk uh, buka YouTube juga lancar banget. Terus buka uh, untuk editing video juga kayaknya lancar banget ini. Jadi PC ini bener-bener oke okay banget gitu kan. Bisa untuk editing, bisa juga katanya untuk gaming yang pasti saya butuhnya untuk editing video aja Omid ya. Dan... Semoga video kali ini bermanfaat dan semoga uh, kita juga lebih mudah untuk editing video dan kita juga semakin uh, serius ya untuk Pilih membuat konten-konten dari Aja Omed. Dan jangan lupa untuk selalu support kita ya dengan subscribe, like, komen, dan share siun video dan bye-bye.